Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama Ini ada kabar spesial yang membanggakan juga para sahabat ya Di rumah Rizky Bilar lagi membagikan sembako kembali para sahabat ya Rutinitas dari tim Leslar Jumat berkah mudah-mudahan semuanya baroka Ada Bang Ariel juga para sahabat ya Yang tentunya selalu membantu luar biasa dukungan serta menjaga leslar kita patut bangga kepada idola kita mudah-mudahan semuanya terinspirasi dari Rizky Bilar dan Lesti Kejoran Unggahan tersebut juga telah di kembali oleh akun Sendal Putih and Bilar ada kalimat caption yang dituliskan Jumat berkah Masya Allah ya di hari ini kakak masih bagi-bagi sembahku Semoga rezekinya lancar ya kak Tuh bersahabat ya aminkan Doa yang baik kita selalu aminkan mudah-mudahan Tentunya kita juga mendapatkan keberkahan Yang selalu mendoakan, mensupport hingga mendukung Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar yang sangat positif Salah satunya dari akun Instagram Zahirabil Suha mengatakan, semoga berkah dan dilancarkan selalu rezekinya M Rizki Bilar karena sudah memberikan kebahagiaan pada sesama luar biasa sahabat ya. Ini kita patut bangga. Mudah-mudahan Rizki Bilar selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat mendapatkan kabar terbaru bahagia: vitamin bahagia. Tentunya, di hari ini kita lihat, para sahabat, ada ya, adalah Instagram Lesti Kejora. Walaupun sebentar, kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari Dede Lesti, nih, yang mana Dede Lesti lagi temani syuting Rizky Bilar, dan ini sedang di dalam mobil bersama Bang Eno. Para sahabat, ya. terlihat sangat cantik. Dan selalu tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua Alhamdulillah mereka sehat bersahabat ya Doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita postingan tersebut juga tentunya Banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif Dari akun Instagram Siti.wulan1 mengatakan obat kangen Tuh bersahabat ya yang kangen leslar Alhamdulillah tidak di live Instagram dan kita mendapatkan kebahagiaan itu langsung dari si cantik sang kejora kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manjanya persahabat ya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar? Bang mengucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.